Halo sahabat Mamen Slotermania, selamat datang kembali di channel ini. Siapa di sini yang masih belum mengerti bagaimana cara melihat situs slot mudah jackpot dan situs slot gacor hari ini yang bisa memberikan kalian kemenangan? Seperti yang kita ketahui slot online ini merupakan game teratas yang dicari oleh masyarakat Indonesia, karena slot online merupakan game yang sangat mudah dimainkan dan game ini sangat menyenangkan. Situs slot online juga dapat memberikan kalian keuntungan yang besar. Oleh karena itu, untuk kalian yang telah menemukan slot online mudah jackpot dan slot online gacor hari ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh slot termania, kalian tidak perlu bingung untuk soal ini. Karena saya akan memberikan kalian solusi yaitu rekomendasi situs slot mudah jackpot dan situs slot gacor hari ini yang ada di tahun 2023. Situs slot mudah jackpot ini adalah rimba slot. Rimba slot adalah situs slot online terpercaya memberikan kemudahan jackpot dan gacor kepada kalian. Hanya bermodalkan minimal 10000 kalian sudah bisa sepuasnya bermain semua game yang ada di situs ini. Selain itu, situs ini memiliki bonus yang bisa membuat kalian betah bermain pada situs ini. Seperti contoh ada bonus new member 100% hingga 500000 ada bonus deposit untuk semua member sebesar 20%. Selain itu, jika kalian mengalami kekalahan, kalian akan menerima bonus cashback di semua game hingga 20%. Wow, ini besar sekali. Dan untuk kalian yang sering mengajak teman, kalian akan mendapatkan bonus tambahan dari rimba slot yaitu bonus referral sebesar 2% seumur hidup. Di situs ini kalian tidak perlu khawatir atas pelayanannya. Semua member mendapatkan pelayanan VIP dari customer service Rimba Slot ini. Selain itu Rimba Slot memiliki sistem transaksi yang sangat lengkap. Di situs ini semua bank yang ada di Indonesia bisa digunakan untuk transaksi. Ada pula semua e-wallet di Indonesia bisa digunakan. Selain dari dua sistem transaksi tadi, di situs rimba slot juga mendukung untuk kalian yang bertransaksi menggunakan transfer pulsa, di situs ini bisa menggunakan pulsa Telkomsel ya. Inilah beberapa ciri situs slot mudah jackpot dan situs slot gacor hari ini yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya, saya harap kalian sudah mengerti bagaimana cara cek situs yang sedang gacor.